EA yeah, Games guys lagi bersama lagi dengan gue gtc ya kali ini gue bakal bocet lagi ya guys ya di sini kemarin gue udah main ya guysnya dari Silver 1 dan sekarang sudah mencapai Gold satu ya hampir ya guys ya mau ke platinum 5 guys Oke di sini gua langsung aja membahas gameplaynya dulu ya guys ya untuk tutorialnya ada dari video cuman di sini gua bukan komik lagi tapi aplikasi mod ya guys ya oke di sini bakal bahas uh, gameplaynya nya dulu ya guys ya oke di sini kalian perhatikan sini gua nambah mapnya ya guys ya di sini coraknya itu kuning hijau dan merah guys ya dan juga kalian perhatikan di sini juga di sini juga ada nama gua ya guys ya jadi kalian tahu lah ya siapa yang kreatornya itu guys ya Oke di sini kan seperti ya guys ya, Gue udah seperti ke kalian kalian juga seperti guys. Di sini juga ada pohon ya guys, pohon ini bercorak lampu-lampu biasa kafe loh guys. Ini kenapa aku kasih corak seperti itu ya guys ya, karena aku dulu pernah melihat ke cafe kafe itu malam-malam ada lampu guys ke pohonnya guys ya. Jadi gua termotivasi di situ guys ya. Terus di sini juga tembak temboknya gua kasih stiker ya guys ya balon ulang tahun ya guys ya cocok buat ini kan gil anak-anak ya guys ya cocok buat anak-anak ya guys ya kasih coraknya itu seperti ulang tahun guys ya oke okay guys gak usah lama-lama sini, gue langsung mulai gameplaynya dulu ya guys ya gue menuju permainnya guys oke okay guys langsung-langsung kita pergi oke okay guys disini gue langsung terjun aja guys ya disini gue langsung mencari player lagi ya guys. Coba kita ke sana. Mereka turunnya itu ada di sebelah kiri guysnya di sini. Kenapa gua nggak ke sana guys ya? Karena kalau gua ke sana gua bakal dikeroyok, guys. Cuma di sini gua harus cari dulu, guys ya. Pakai cara strategi, guys. Oke, di sini gua langsung kecepat sedikit untuk mencari nyatanya, guys. Oke, guys, di sini gue sudah menemukan player asli, guys ya. Jadi di sini gua main mode 4 ya guys ya. satu banding empat guys. Cuma di sini gua nemuin cuma dua dua guys ya. mungkin dia sama temannya kali guys. Saya di sini udah gua temuin Pak Bakinan guys. Ya. Dia kenal guys, mantu guys. Oke di sini gua bakal maju lagi ya guys ya. Oke guys di sini gua masih membonekan diri untuk maju ya guys ya. Oke di sebelah kiri gua nggak tahu guys ada musuh guys seperti mereka juga guys ya guys ya, lalu di sebelah kanan di majin kita guys ya. Karena gua belum siap guys, karena gue lagi masalah raja guys. Tapi ini ranjonya masih merah-merah guys ya. Tuh gua agak kuat lawan gitu gue langsung kabur aja guys ya. Karena kenapa? gua satu banding dua gue pasti kalah guys. Oke di sini gua terjun menggunakan zigzag ya guys ya. Kalau kalorusk kalian bakal mudah ditembak guys. Jadi ini gue pakai zigzag. Oke di sini kebalik di pohon yang guys, saya tunggu tembak aja guys, kenal guys mantap guys, oke okay, guys maksudnya ada di sebelah kiri lagi guys ya temannya guys, nah di sana guys tembak guys, kenal guys mantap guys, oke okay, oke okay, di sini kita kena dua guys ya, itu gue tembak bela guys ya, takutnya nanti dia recover guys. Oke okay, ke selanjutnya guys ya di sini gue nemuin fire lagi ya guys ya dua orang ya guys ya di sini biasanya tempat ramai guys di sini guys ya ini gua tembak aja guys karena oke okay, guys ya gua mau gunakan seni listrik guys karena kenapa karena diameter kuat matu mantap guys ya. sedangkan airnya itu 70% ya guys ya masih gua pertahanin guys ya masih gua tembak aja guys ya tadi dia nggak ngelawan kita guys kenapa guys karena gue tahu kan gue di atas ya guys, biasanya dia gak ngeliat guys. Oke di sini langsung aja gue langsung ke finalnya langsung ya guys ya. Oke guys di sini gue menemukan player jago guys ya, dia menggunakan bonar guys ya. Di sini langsung aja gue tembak ya guys ya sampai dia kena guys dia jatuh guys, mantap guys dia jatuh guys ya. Kemudian di sini gue ada tiga orang lagi guys ya, ada terkenaik karena mereka tuh punya teman cover guys. Oke okay, di sini gue langsung aja masih santai ya guys ya pasti gue punya ide ya guys ya kenapa dia nggak ngelawan lewat depan guys ya pasti dia ngelawan lewat belakang guys ya Oke okay, teka benekan dugaan gue guys ya pasti dia ngelawan belakang guys ya Masalah juga tembak guys dia ternyata dia berani ngelawan guys ya dia masih ngepet guys Terus kemudian gue tembak tembakin guys ya langsung aja gue tembak pakai M14 nomor saya tembak guys udah udah tembak guys, aduh mati, mati guys waduh, mati guys, ah guys, aduh guys gua kalah guys ya, kena kenapa apa guys? Dia, dia pakai balon-balon listrik guys ya, ya gua mati guys ya, karena kenapa apa gua dikalah guys, abis-abisan guys ya, guys seimbang guys ya, satu banding empat guys ya, gua mengaku kalah guys ya, oke okay, dia menang guys ya, oke okay, langsung aja guys ya, langsung ke tutorialnya guys, oke okay, langsung aja di sini kalian langsung mengebut pemasangannya guys. Ya. Hai di sini Allah kalian bisa ya. lalu silahkan install ya kalian buka aplikasinya. Setelah dibuka aplikasinya di sini kalian tinggal pilih aja tombol start ya. Lalu di sini kalian izinkan ya guys ya. Ini sudah Android 11 12 semua Android bisa ya guys ya. Oke, saya tuh oke guys ya. Di sini kalian tinggal pilih aja variasi mode mode ya guys ya. Di sini kalian kalau untuk lagi passwordnya kalian tinggal pilih aja solve password ya guys ya sana sudah bersediain ya passwordnya guys ya 1 sampai 5 guys ya oke lalu setelah itu di sini kalian tinggal tinggal aja pada fitur-fitur yang kalian inginkan ya guys ya kalau kalian semuanya ya kalian pilih semuanya kalau kalian pilih antenai, antenai ya guys ya oke setelah itu kalian tinggal pilih oke okay aja don't, don't semuanya guys ya sampai situ itu bener-bener masuk guys ya lalu setelah itu kalian pilih tombol injection ya guys di bagian paling ber bawah ya guys ya oke langsung aja kalian tinggal Gameplaynya nya langsung guys ya Oke itu aja guys ya Jangan lupa subscribe dan dukung terus tesi semua 2 guys ya Oke langsung aja gue tutup Taufik Koldaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh